guys, nah jumpa lagi ya guys. ya, masih bermain di planetik play kita nih guys masih bermain di sweet bonanza kita putar-putar manja aja dulu guys. nah, langsung dapat guys baru juga diputar yang putaran pertama di 10 quick ya, ya. 10 quick yang tanggal dua ya guys ya putaran di awal, kemarasan malah dikasih scatter. Ya semoga aja ye yeah, work it eh, yes, ya guys ya boleh gitu yang kali ini yes. guys semoga aja dikasih JP juga guys oke okay? lumayan nih cuy di awal-awal udah dikasih skater cuy. kita berharap ya JP guys ya JP profit tipis pun yang penting bisa WD guys nah itu yang kita harapkan Oke, okay, kalau pengennya sih mix sih. Pengennya sih mix win, kalau bisa ya. Nah, dan disini cuma dapat ya tiga puluh ribuan ya, guys. Ya, namanya di awal ya, guys. Ya, kita bawa modal ya, modal sekitar ya, guys ya. Dan nah, seperti biasa, guys, modal seratus. Nah, kita putar putar dulu ya, ya. putar putar dulu pemanasan. Untuk kalian nih yang baru datang nih guys ya. Yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy. Yang belum subscribe ayo dong nih dibantu-bantu subscribe-nya lagi ya kan. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya cuy. Bagi kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dan update-an terbaru dari channel kita ini guys ya. Oke kita langsung gaskan aja di bet2400 cuy. Di 10 turbo ya guys ya di pola kita sepuluh sepuluh nih ya masih pola yang awal nih masih putar-putar aja oke tinggal lollipop, satu lagi nah kagak mau guys ya masih lewat juga cek kurang satu lagi tuh loli pop nah satu lagi yuk loli pop masih tiga mulu cek tiga mulu tiga mulu nah Oke okay, sini putarannya sudah habis Langsung kita upkan aja saat backnya ke 4800 Nah kita naikin ke putarannya lima 50 quick aja ya lima 50 quick jenteng 2 Aku sih berharapnya ya di back segini gini ini Dapat skater ya Dapat skater plus jp cuy. Semoga aja kita mendapatkan profit yang mantap-mantap nih cuy ya Oke, okay, kita putarkan lagi Kita gaskan lagi Oke, okay, kita pantau aja terus guys Intinya bisa kita sabar aja Tidak usah buru-buru Tidak usah ya Tidak usah berlebihan lah cik. Main kalam Kalam, ujung-ujungnya JTW, langsung WD yes. Nah gitu caranya Oke okay. Oh, Loftnya pecah Mantap nih Candy umunya pecah juga nih guys Oke okay, anggornya juga Semangka Mantap Dua lagi lo lipatnya yuk Satu lagi lo lipatnya Ayo dong Wah dapat nes kita di sini guys Tanpa pikir panjang kita langsung gas kena aja coi ya Kita Bye aja. Ya, coi Oke okay. Kita spin, spin dulu ya Kita pas-pas kenanya dulu ya kan? Baiknya nah, Langsung kita gas aja Tanpa pikir-pikir Langsung kita gas aja Karena di sini kita belum mendapatkan Maskaternya uh, Nah kita buy aja guys Dibuy 240 ya guys ya Oke ditambah lagi nih spinnya 3-nya ditambah 3 lelipop 4 lelipop Kalau oh, 4 lelipop sih Bagusnya di luar aja cuy di bagus di luar cie, kalau umpala lalipop gitu ya kan? Oke tapi nggak apa-apa sih nambah-nambah putaran juga sih. Semoga aja kita di sini ya dapat perkalian gede plus GT, guys ya? Sisa tujuh spin nih guys. Oke? Angurnya pecah, oke? Misalnya pecah kali dua belas nih guys. Nah, cuma dapatnya ya delapan belas ribu guys, masih empat puluh tujuh ribu kita nih guys. Masih kita kantongin 60 nih ya Oke okay, nih perkalinya tambah lagi semangkannya Pecah mantap Oke okay, Kalinya Kali-kali gede Keluar juga nih guys ya Masih kali-kali Ya kali ini normal Coy okay. Kalau bisa sih ya Kali 50 Kali 100 Coy okay. Kan itu keluar Coy okay. Itu yang kita harapkan juga Di dalam Ketanya Coy okay. Coy Oke okay, kita mendapatkan sensasional kita kantong ini uangnya eh ya, saldo nya enam ratus langsung enam ratus ya sepuluh ya kan nah buy, ya, guys oke enam ratus hasil dari Bay kita nih dan kita turunin ke seribu dan kita putar lagi cok kita putarkan lagi nih lima otomatis ya Otomatis tindak satu cok Oke okay, lagi Oke okay, Gendinya Oke okay, mantap nih guys ya Model 100 ribu guys ya Model 100 ribu Up ke 600 Oke okay, Temen-temenin aja di Dibay dia Baiknya kan guys ya Masih mau ngasih kita JP cok Walaupun tipis kita profit Setidaknya kita bisa WD nah Itu dia ya. Yes. Oke ya guys ya. Oke okay. Mana lagi nih pecah-pecahannya yuk Ditambah lagi Kalau bisa skater ya co Ayo skaternya Ditambah-tambah lagi Oke okay. Nah untuk killer ini guys ya Kalau pengen main ya Langsung nih gas kena aja Langsung depo aja sana yes ya guys kalau pengen mengikuti pola kita, ya... enggak apa, coy, kan? Aku kalahin ya, kalau punya pola sendiri, ya... Pola sendiri aja, ya, coy, gitu. ya, kan? Kita coba ngasih trik main aja, coy, ya, kan? Kalau kalian punya pola sendiri, ya, ya... Lebih bagus, gitu? Oke, disini semangkanya pecah lagi, mantap! Lagi skaternya, yuk! Tiga lolliput, yuk! Ayo dong, apelnya, mantap nih, guys, ya nah itu tadi guys kalau punya polat sendiri ya gunakan lah kan semoga aja kalian JP cuy, ya. kalau lagi pengen main terus depo gitu, semoga aja ya, JP coy main berdek dek pun kalau kalian JP kan lagi hoki, kan bisa WD juga coy bisa makan enak juga kalian ya kan gak perlu lah back snacks gak perlu ya kan modal receh, penting receh. Nah itu dia cok. Oke di sini kini birunya pecah cok Sisa 18 pemas penicai. Masih belum juga kagak mau ngasih skater cok. Ya, kan? Oke mana nih mana? Intinya kita modal seratus ribu, aben enam nih guys ya. Aben enam sudah kita tantungin nih guys. Nah setiap ini kita langsung gas wedi aja cuy ya? Yang lama-lama ya? Yang Kalau lama-lama nanti malah keterusan cuy Malah rumpat gitu cuy Ha ha kan langsung kita wedi-kan ya kan Alam makan enak kan ya? Bisa teraktir teman juga nih coy, ya kan okay, Oke guys Nah catup Nah untuk kalian nih cuy ya? Aku saranin lagi nih coy. Mainlah menggunakan uang kenakalan kalian coy Atau uang lebih kan Jangan menggunakan uang beras, uang pokok ya, kan Uang kebutuhan untuk makan tuh Jangan kalian gunakan untuk bermain coy Kalau mau main tuh gunakan ya, kan? uang lebih Ini kan cuma hiburan Hiburan untuk mengisi uang Luang waktu kalian aja coy Waktu luang kalian aja nah. Oke kita putar lagi ke 28 otomatis ya guys ya nah cakep nih cakep nih polanya. yang main nasi ya penting kita bisa WD juga di sini oke okay, Anggur pecah Mantap nih okay. kali lagi ya guys ya terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya guys ya dan support terus channel kita dan pantau terus nah, dukung terus yes, ya guys ya. Dan jangan sampai kelewatan dari update yang terbaru uh, channel kita ini ya guys ya Atau pola-pola terbaru dari kita nih Jangan sampai kelewatan cuy ya kan Oke okay. uh, Terima kasih banyak ya guys ya Mohon maaf kalau ada salah-salah atai ya Namanya juga manusia cuy Kita disini sudah mendapatkan profit ya guys ya 200 ribu up ke uh, 600 cuy Oke, okay, see you next time. Sampai jumpa. Kembali. Bye-bye.